ada apa lagi nih ada sebuah pertanyaan persahabatnya tentunya kita mendapatkan rangkuman untuk info hari ini wawancara bersama Bang Sandi semalam dan hari ini langsung diinformasikan oleh akun basic persahabat ya, perhatikan yang pertama Lesti dan Bilar melaksanakan perjanjian perdamaian tanpa tekanan yang kedua Bilar menyetujui syarat damai dari Lesti tanpa tekanan dan paksaan yang ketiga jika Bilar melakukan kesalahan yang sama, maka konsekuensinya sudah ditetapkan di Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani mereka. Dan para saksi juga, kuasa hukum masing-masing, dan kalau Lesti mau melaporkan kembali, itu hak Lesti. Yang keempat, ayah Kejora harusnya ikut semalam, tapi dikarenakan dia ada perlu ngantar renggi ke pesantren, jadi ayah mempercayakan semuanya ke kuasa hukum. Yang kelima, Lesti belum membahas soal kontrak-kontrak kerja ke depan. Yang keenam, Bang Sandi fokus di masalah ini dulu. Kalau sudah benar-benar clear, nanti diinformasikan. Yang ketujuh, hari ini Bang Sandi ke Polres untuk mengecek berkas-berkas Lesti. Yang kedelapan, satu atau dua hari ke depan, Bang Sandi akan bertemu lagi dengan Lesti, yang ke-9 soal psikiater Bang Sandi belum tahu. Yang ke-10 soal boykot Lesnar. Bang Sandi belum mau komen karena pembahasan belum ke sana. Nanti diinformasikan lagi. Berikutnya info tambahan. Bang Sandi menegaskan yang melaporkan Bilar adalah Lesti. Ayah Kejorah hanya sebagai saksi. Itu persahabat ya. Ternyata kita mendapatkan informasi langsung dari Kuasa hukumnya Bunda Lesti ternyata yang melaporkan Bilar adalah benar-benar Lesti kejora Dan ayah itu hanya sebagai saksi. Itu rangkuman wawancara yang diinformasikan dari fanbase persahabat. Mudah-mudahan untuk Leslar kembali rukun ya. Dan semoga bahagia rumah tangganya. Amin. Iharabal alamin. Untuk berikutnya juga persahabat kita lihat ada sebuah kalimat yang diposting oleh akun Lesti Bilar lovers. Alhamdulillah, bersyukurillah masalah Leslar sudah selesai ya, sayang-sayangku. Sekarang kita fokus voting untuk Indonesian Dangdut Award, supaya Bunda Lestiani borong piala lagi. Untuk kadu indah buat Bunda Lestiani setelah hujan badai, mungkin dengan dapat piala, hati Bunda Lestiani bisa bahagia lagi. The power of Leslar pasti bisa. Semangat ya untuk semuanya? kita borong piala penghargaan di ajang Ida 2022. Semoga dukungan semakin banyak untuk Lesti Kejora. Amin. Kemudian juga Persabedia ya, ada kabar viral nih mengenai postingan foto Abang L yang sudah berdiri sendiri. Persabedia, ya, masya Allah ini emang lucu banget. Tetapi ada beberapa tanggapan. Bahwasanya foto ini adalah editan. Kita simak persahabat dari Kak Resa Les 24 lar itu menanggapi, Haduh, ini editan, jangan kayak gini dong, jangan di-post, ini kan terlihat jelas banget editan. Hapus ya teman, itu ya Ada juga tentunya jawaban dari nabah underscore 81 mengatakan, Kayak asli, bukan editan, itu kursi di rumah tangerang, katanya tuh ya. Ada juga persahabatnya dari akun Instagram, kayaknya W mengatakan ini editan bukan sih Ada sebuah pertanyaan juga Ada jawaban dari Alia Ginanjar Kayaknya bukan itu kayak kursi rumah Tangerang Ada juga tanggapan dari AM Alia 9927 Editan hmm. kayaknya mungkin itu badan akbar katanya tuh ya Ada juga persahabat dari akun Instagram Kanyawe mengatakan saking kangennya kita sama bayi ini Itu persahabatnya Saking rindunya sama abang L Beredar foto BBL yang tentunya sudah bisa berdiri, per dia ya, tanpa dipegangin. Ini menuai tentunya banyak sekali komentar, per sahabat, ya. Ada yang bilang editan, ada yang bilang enggak. Pokoknya kita selalu yang terbaik. Mudah-mudahan BBL selalu sehat, selalu bahagia. Amin, ya, Robbal alamin. Kemudian juga disimak dugaan di gasnya kalau yang Sardoni satu jam yang lalu ini seperti persahabatnya kalau yang masih tentunya bersama. Les Entertainment ya terlihat sih persamaan walaupun ditutup nih untuk gambarnya kita yakin bahwa kalian sadoni masih bergabung di Les Entertainment semoga untuk tim LS semakin solid dan semakin kuat amin. Kemudian juga persamaan disimak ada kabar yang sangat membanggakan mengenai karya terbaik Lesti Kejora dari L2W langsung yang menginformasikan. Indonesia top 100 Lesti Kejora Alhamdulillah persahabat ya Bunda Lesti untuk single sekali seumur hidup berada di nomor 20 ini top 100 luar biasa banget ya Bunda Lesti dan kita lihat juga untuk top 30 new nyurilis top song 2022 Lesti Kejora persahabat ya di urutan nomor 2 ini keren banget ada juga persahabat berikutnya untuk top 20 tiktok song persahabat ya Masya Allah Bunda Lansi juga berada di nomor 2 dan Alhamdulillah juga persahabat ya untuk L2W ini luar biasa prestasi persahabat yang selalu membuat kita semakin kagum dengan fanbase mudah-mudahan L2W semakin solid untuk selalu mendukung karya-karya Bunda Lansi kejora, persahabat ya sampai sudah centang biru nih Wow, akun L2W sudah centang biru, ini keren banget persahabat ya, luar biasa. Kemudian juga persahabat disimbang di unggahan nya Bang Bensi Kumbang, ini unggahan semalam. Ada sebuah kalimat, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, sampai tiga kali, luar biasa. Menyaksikan dan melihat Leslar kembali rukun, keluarga besar Rizki Birer pun mengucapkan rasa syukur. Kita doakan semoga rumah tangga Lesti Bilar itu selalu bahagia dan tidak terjadi lagi masalah yang tentunya tidak diinginkan. Dan tentunya bersama kita juga masih menunggu kabar terbaru berikutnya di malam hari ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Lesti Party Update yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar menarik dari Lesti dan Rizky Bilar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Boleh ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.